Tak ada yang terluka. Lakukanlah semua sampai kau lelah menyakitiku. Sebisa ku takkan mengusip. di lain hal yang berita anugerah cinta yang pernah ku punya, kau buatku percaya ketulusan cinta seakan kisah sempurna kan, tiba masih. Teringat pelukanmu yang hangat, seakan semua tak mungkin menghilang. Kini hanya kenangan yang telah kau tinggalkan, tak tersisa lagi waktu bersama. siara ada rasa di darah Di saat kau pergi begitu saja Mampukah ku bertahan tanpa hadirmu sama akan semua tak mungkin menghilang Ini hanya kenangan Yang telah kau tinggalkan Tak tersisa lagi Mampukah kubungan